Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haryo Dwi Putra, mahasiswa Universitas Brasia Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2101010124. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat aplikasi tanggal dan waktu sederhana menggunakan Visual Basic 6.0. Aplikasi ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dalam mata kuliah pemrograman visual Universitas Tiberasia yang diampu oleh Bapak Noviandri Eskom MMSI Oke kita langsung saja menuju Visual Basic ini sudah saya buka programnya kemudian kita akan membuka project baru ya formnya sudah terlihat kita akan membuat sedikit gambar ya kita tambahkan gambar di sini ada gambar, gambarkah image picture ya ini ya kita tambahkan gambar tadi sudah saya siapkan di folder ini ya gambar batik sederhana saja kemudian kita tambahkan frame ya supaya terlihat tulisannya karena ini background memiliki corak frame satu ini saya buat jam eh, dan waktu misalnya gini ya langsung saja Oke, okay. oh, tidak bisa ya. Ini variabel ya. mohon Maaf. Maksud saya di caption ini jam dan waktu. Kemudian kita tambahkan beberapa. Ntar kita paskan dulu. Tambahkan jam ya di sini. Ini level satu kita rubah menjadi level jam. Begini ya kemudian untuk captionnya kita serah ya captionnya nanti kan berubah juga untuk mempercepat saya kita buat ini ya fontnya apa ya enaknya saya 10 volt ya berapa ini Sekarang saya besarin dulu sedikit saya bisa sedikit untuk ini 12 ya dan kita copy labelnya untuk variabel apa ini ya label kemudian uh, hari ya hari kita captionnya hari saja label hari kemudian tambahkan label lagi setelah hari adalah tanggal, sorry, tanggal, oh sorry, salah pencet, yang ini ya, tabel tanggal, caption tanggal. dan tanggal Oke. Ah, ah, pencet terus nih. Kita copy lagi tanggal kemudian ini ada bulan. Ini levelnya kita ganti label bulan. tadi saya menutupi ya. Oke kemudian satu lagi ini satu lagi adalah tahun ya Oh enggak sulit ya ininya motornya Ya, dikira kira saja ini tahun Label tahun, kemudian caption tahun ya. Oke, ini untuk mempermudah. Bentar, saya sembunyikan wajah saya dulu. Oke, berikutnya adalah kita akan memberikan timer ya. Di sini, timer kita taruh di mana saja. Di sini, misalnya ya, nanti kita akan uh, memberikan coding di sini ya. Ini semua sudah kita kasih variabel ya. 9 tanggal jam ya. Kita buat dulu di sini biar muncul semua tombol. Klik klik klik klik klik klik ya untuk semuanya. Termasuk tombol ini juga ya uh, timer. Oh iya kita tambahkan tombol keluar ya. Tombol keluar di sini. Oh salah. Maaf agak kelihatan nggak pakai kacamata. Oh tutup ya namanya kita kasih nama apa ya terserah deh komen satu gitu aja tapi perlu diganti caption ini tutup ini ya baik kemudian oh tidak terlihat nih saya besarkan oke kemudian kita akan coding sedikit ya Di sini karena kita akan mendeklarasikan variabel harus menambahkan option explicit di awal kemudian kita masuk ke bagian timer ya kita akan memprogram timernya kita definisikan sekarang, itu sebagai varian, kemudian eh, sekarang itu adalah now ya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah waktu sekarang. Kemudian label ada label apa ini? Label awal itu label jam ya, label jam, label jam itu titik caption ya. Kita akan mengubah captionnya. Terus sementara format sekarang ya jadi dia akan mengambil tanggal sekarang kita lihat formatnya adalah eh, misalnya eh, hour month ss am pm begini ya lalu lupa ditutup kembali kemudian untuk variabel berikutnya kita copy paste saja ya dari atas Nah misalnya gini. Ini jam berikutnya variabel berikutnya apa ya. Hari. Hari. Kemudian eh, tanggal ya. Terus ada bulan. Dan tahun ya. Tahun. Oh kebanyakan nih. Kita hapus yang ini. Terus. Eh, Ini untuk hari eh, hari ini apa ya ini titi ini anunya ya Senin Selasa Rabu Kamis tapi ini formatnya bahasa Inggris ya nah, ini berikutnya untuk tanggal D, kemudian untuk bulan ini MMMM dan untuk tahun yyyy ini ya sudah selesai berikutnya adalah Uh, apa lagi ya? Sepertinya sudah kita save dulu. Uh, saya save saja. Oke, okay, berikutnya apa lagi? Oh iya, saya lupa. Ini harus kita tambahkan ya di timer ini. Intervalnya, misalnya, 1000, ya. Oke, okay, kita save lagi. Kita coba run. boom nah ini ya. Jamnya, kemudian ini hari, tanggal Juni 2022. Nah, mungkin tampilannya kurang seberapa bagus ya. Nah, tapi ini adalah uh, aplikasi waktu dan tanggal sederhana. Ini untuk menutup ya. Kalau oh, masih belum bisa, kita tambahkan tombol N di sini ya, Untuk menutup. Oke, kita... Indah sedikit ya, tanggal mungkin supaya lebih rapi terbaiknya. Nah, misalnya begini: kita save dan kita jalankan. Nah. terlihat semua dan kita bisa tutup. Oke. Okay. Baik, sekian pula presentasi dari saya untuk tugas dua, pemrograman visual. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.